masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi kau telah berpaling Biarkan aku menjaga perasaan ini oh. Menjaga segenap cinta yang telah kau beri Engkau pergi, aku takkan pergi Kau menjauh, aku takkan jauh Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu Siadakah cahaya rindumu yang dulu selalu cerminkan hatimu? Aku takkan bisa menghapus dirimu, meski kulihat kini kau di seberang sana.